Sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe channel ini supaya tidak stuck Dan jangan lupa diberi like video ini jika kalian suka Thank you Balik lagi bareng gue dan Dremolana Di game art night lagi ya Di video kali ini kita tidak bakal mainin game Kita bakal ada sedikit info yang cukup menarik buat kalian Dan gua juga ya Infonya apa itu ya itu pada tanggal 20 kemarin Developer News melakukan sebuah informasi mengenai hal-hal update-update yang akan terjadi di kedepannya ya yang mana ini gue lihat secara sekilas ini sangat menarik sekali boy jadi jangan lewatkan video ini ya oke okay, mengenai update yang pertama yaitu adalah developer dari pihak developer mengatakan mereka berterima kasih kepada kita karena sampai saat ini detik ini ya kita masih percaya masih bermain game ini ya. Mereka sangat berterima kasih ya walaupun sekarang kebanyakan dari mereka itu pindah ke Genshin Impact. Di bawahnya lagi kita akan melihat di sini bahwa mereka akan melakukan program atau live atau live streaming yang dimana itu untuk merayakan ini mereka melakukan program live streaming ya di bilibili ya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober pada jam 8 malam ya berarti kalau di Indonesia itu dalam waktu Indonesia Barat ya termasuk uh, waktu gua ya itu pada jam 7 malam ya karena beda waktu satu jam di sini dengan Cina ya linknya itu ada tertera di bawah ya livebillybilly.com 555 734 itu ya dan kita bisa memasuki untuk menonton video ini ya menonton video live streaming tersebut ya jadi siapapun bisa masuk ya maupun itu kalian bukan orang Cina atau orang Cina bisa masuk oke okay? nah di sana itu nanti kita mereka akan membahas yang dimana itu Selain melakukan perayaan, mereka akan menginformasikan mengenai chapter baru, ya, rilisan chapter baru, dan annihilation, combat mekanisme. Oke, okay. yaitu apa namanya ya, pokoknya mekanisme cara tempurnya lah, ya. Nah, di bawahnya lagi itu yang seperti tadi, itu mereka akan melakukan informasi mengumumkan ya, episode 8 itu nanti yang di mana di sini pasti ada operator baru ya untuk fokus kelapannya ya karena episode 7 kemarin itu adalah W ya dan itu operator limited ya semoga saja ini katanya sih ya ada operator limited cuy setelah ini waduh gua harus berudah gua habiskan itu di blimisain kemarin dan episode 8 nya ini akan rilis itu pada tanggal 1 November ya Di awal November Nah selanjutnya di bawahnya lagi Pada saat chapter 8 dibuka Itu setelah menyelesaikan stack level GT 8 garis 2 ini Setelah menyelesaikan stack GT 8 garis 2 di episode 8 ini Amia akan mendapatkan skill baru art baru dan voice line baru untuk lebih lengkapnya mengenai informasi tersebut silahkan kalian tonton saja live streaming mereka pada tanggal 25 nanti ya catatannya untuk mendapat stake jt8 garis 2 ini dan untuk memasuki stake ini juga itu Amiya kalian itu diharuskan Sudah Elite 2 ya Gua pikir ini awalnya ini Amiya dapat Elite 3 ya Waduh ternyata bukan coy Ya tapi gak tahu juga ya Kita lihat saja nanti informasinya Pada tanggal 25 nanti ya Nah selanjutnya Bagian ketiga ini akan hadir CC Part 3 Yang namanya CC nya ini Sinder ya Rilis pada tengah November ya, mungkin sekitar tanggal 15 atau mungkin 20-an gitu ya. Dan di situ nanti ada kontrak baru dan level baru dibuka di musim ini ya. Dan untuk informasi bosnya di sini kalau nggak salah itu itu brother Big Bob ya. Abangnya Big Bob, mungkin kalian sudah pernah kalau kalian ngikut gua di ngikutin apa? Kyobe fungimis ya kemarin itu ya Nah untuk bawahnya lagi yang terakhir adalah Code of Brow nanti akan rerun pada tanggal 12 ya Eh pada tanggal berapa sih gua lupa juga Intinya oh iya pakai oh ini cuy Pada tanggal 20 nanti cuy Jadi otomatis gua bisa farming Origin Night ya <laughs> gua bisa beli skin ini pak Ya semoga saja itu tidak ada apa-apa ya, semoga saja bukan limited operator ya gua berharapnya sih. Kalau limited operator, Pak, susah, Pak. Kalian tahu lah betapa susahnya ya. Gua di IN itu nian itu sampai 100 pool baru dapat, Pak. Ini gua akun tua loh, bukan akun fresh ini ya. Gua takutnya seperti itu. Ya walaupun kalian menganggap gua ini Hoki terus, tapi tidak hoki, Pak. Nah, ini nih, kebetulan, ya. Banyak sekali para player Arknight ini, ya. Berbondong-bondong pindah game. Bermain ke game sebelah, ya. Itu Genshin Impact, ya. Nah, yang lebih menariknya lagi, developer game ini menarik kita kembali, Boy. Dengan menghadir-hadirkan episode 8, ya. Emiya, mungkin Elite 3, atau skill barunya Emiya, Amia. Annihilation dengan sistem barunya ya CC ketiga rilis ya dan di server in-nya juga itu bakal rilis CC satu ya gua nggak salah itu CC satu. Nah susah cuy nggak ada Elysium cuy. <laughs> nah boleh juga ya. Nah dari situlah yang sisi menariknya dari developer ini ya. Anda boleh juga ya. Ya mungkin hanya itu saja info updatean yang gua bisa sampaikan kepada kalian jika kalian pengen tahu lebih detailnya jangan lupa ya ditonton itu live streaming mereka di bilibili dan linknya itu linknya itu http live 5555734, dot oke okay? Jangan lupa diberi like video ini jika kalian suka dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video gua lainnya ya. Karena di channel ini tidak hanya Aknek juga nanti di kemudian hari di masa akan datang itu tidak hanya Aknek saja, akan banyak game-game lainnya. Oke, okay? terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.